Saudari, saudaraku, umat Kristiani dimanapun Anda berada, saya Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta dan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, dengan penuh syukur ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Menyambut Natal pada tahun ini, kita berada di dalam situasi yang prihatin, terutama karena wabah virus Corona yang melanda seluruh umat manusia dan mengguncangkan segala segi kehidupan kita. Meskipun demikian, pesan konferensi wali gereja Indonesia dan persekutuan gereja-gereja di Indonesia mengajak kita untuk tetap yakin bahwa di dalam keadaan apapun juga, Yesus yang lahir adalah wujud dari Allah yang menyertai kita. Allah yang menyertai kita, yaitu Yesus, digambarkan antara lain sebagai pribadi yang berkeliling sambil berbuat baik. Oleh karena itu, dalam perayaan Natal ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas semua dan segala perbuatan baik yang boleh kita terima, kita masing-masing, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, kita terima sampai sekarang ini. Dan kita semua berharap, semoga dengan merayakan Natal, mengalami kebaikan Tuhan lewat kebaikan orang lain, kita pun terdorong untuk mengikuti Yesus, Sang Immanuel untuk semakin rajin, Berbuat baik, semoga dengan demikian semakin banyak saudari-saudara kita yang mengalami penyertaan Tuhan lewat perbuatan baik apapun itu, sekecil apapun yang dapat kita lakukan. Sekali lagi kepada umat Kristiani, saya ucapkan selamat Natal dan kepada saudari-saudaraku sebangsa dan setanah air. Saya ucapkan selamat menyambut Tahun Baru.